Oke, kali ini kita akan memanfaatkan stop kontak seperti ini akan kita rubah menjadi stop kontak yang tanpa kabel tetapi bisa untuk menyalakan lampu 220 volt seperti ini Oke, kalian tidak, tidak akan rugi menonton video kali ini karena ini sangat bermanfaat Oke, langsung saja kita eksekusi Untuk bahan utama yang dibutuhkan tentu saja kita membutuhkan stop kontak seperti ini ini adalah stop kontak biasa ya teman-teman. Dan di pasaran harganya kurang lebih 10 ribuan saja. Isi di dalamnya seperti ini. Oke, untuk barang selanjutnya kita membutuhkan kabel. Ini adalah kabel jumper. Kalian bisa juga menggunakan kabel biasa. Ini hanya sebagai agar lebih rapi nantinya. Seperti ini. Di sini ada 4 buah kabel. Untuk warnanya terserah ya teman-teman. Kemudian di sini ada trafo. Ini adalah trafo bekas dari copotan raket listrik. Atau kalian bisa juga menggunakan trafo bekas dari copotan cas HP yang sudah rusak. Itu kakinya sama, ada 6 buah kaki seperti ini. Selanjutnya di sini kita membutuhkan transistor D882. Ini juga saya dapatkan di copotan raket listrik ya teman-teman. Atau jika kalian ingin membelinya, kalian bisa, bisa beli saja di toko peralatan elektronik dengan harga yang lumayan, lumayan murah Hanya sekitar ribuan 2000 saja untuk satu buah ini Selanjutnya, di sini saya mengambil resistor 100 Ohm Ini harganya di toko peralatan elektronik sekitar Rp200 untuk satu buah ini Sangat terjangkau ya, teman-teman Kemudian untuk barang selanjutnya, kita bisa menggunakan baterai ABC ataupun baterai cas seperti ini ini adalah baterai cas copotan dari lampu emergency yang sebelahnya Dan ini adalah baterai ABC biasa, tegangan 1,5 volt dan ini tegangan 3,7 volt DC. Seperti itu. Oke, setelah bahannya terkumpul langsung saja kita eksekusi ya, teman-teman. Langkah pertama kita persiapkan trafo dari raket listrik ini. Di sini kan ada 6 buah kaki ya, teman-teman kalian cari yang saling berhubungan. di sini pasti ada kaki yang primer, sekunder, dan juga kaki yang feedback. caranya seperti ini. di sini saya sudah menyiapkan lampu LED 5 mili. untuk warnanya terserah saja. di sini ada baterai. kita tes seperti ini kan ah, menyala ya, teman-teman. oke, menyala terang seperti ini. kita cari kaki yang primernya. kaki yang primer itu kaki yang berseberangan biasanya. berseberangan seperti ini. Oke, okay, ini menyambung Berarti ini kemungkinan adalah kaki yang primer Yang di sini, ya benar Di sini tidak menyambung dan di sini menyambung Yang berseberangan seperti ini ya teman-teman Artinya yang dua ini adalah kaki yang primernya Kemudian kita cari kaki feedback dan juga kaki yang sekunder Kaki yang feedback itu nyalanya biasanya lebih redup Kita cari yang nyalanya lebih redup Oke, ini nyalanya redup sekali Kemudian yang sebelah sini Oke, ini nyalanya terang Berarti di sini adalah kaki yang primer Yang di sebelah sini, ini adalah kaki yang feedback Karena nyalanya lebih redup Dan yang sebelah sini, ini adalah kaki yang sekunder Karena nyalanya lumayan terang Seperti itu Oke, langsung saja kita sambung resistornya. Kita sambung seperti ini, ya, teman-teman. Untuk kaki yang pertama, kita sambung ke arah kaki primer dari trafo. Kemudian, yang kaki kedua, kita sambung ke arah kaki sekunder dari trafo seperti ini. Selanjutnya, kita persiapkan transistor D882. Di sini ada tiga kaki, ya, teman-teman. Yang pertama di sini adalah emitor, yang, ketiga, yang kedua adalah kolektor, yang ketiga adalah basis seperti ini Jika kita balik, oke okay, seperti ini Jadinya yang ini adalah basis, kolektor, emitor Langsung saja kita sambung ke arah sebelah sini Untuk kaki yang tengah atau kaki yang kolektor, langsung saja kita sambung ke arah kaki primer dari trafo Kaki primer yang nomor 2 ini ya teman-teman Dan untuk kaki basisnya langsung saja kita sambung ke arah kaki sekunder dari trafo ini. Seperti ini. Selanjutnya di sini saya menyediakan kabel. Kabelnya bebas. Ini kita sambung di sebelah sini. Ini adalah kaki yang feedback. Untuk polaritasnya volt positif dan juga negatif, kalian bisa bolak-balik karena ini arusnya AC. Seperti itu. Oke, sudah Selanjutnya, untuk di sini, di sini kan ada kaki yang emitter, ya teman-teman. Kaki emitternya kita sambung dengan menggunakan kabel jumper seperti ini. Oke, langsung saja kita sambung. Ini nantinya akan jadi kutub yang negatif input dayanya. Dan untuk yang sebelah sini, ini akan kita jadikan sebagai input positif daya. Oke, seperti ini ya teman-teman. Dan ini sudah jadi rangkaiannya. Sangat simpel, kalian pasti bisa mempraktekkannya sendiri di rumah. Untuk gambar yang lebih jelas akan saya gambarkan seperti ini. Sebentar. Oke. Seperti ini ya teman-teman. Di sini untuk kabel yang dua ini, ini adalah input daya 3,7 volt. Kali ini kita menggunakan baterai cas. Jadi di sini ada yang positif, ini ada yang positif, di sini adalah yang negatif. Negatif. Negatif langsung ke kaki emitor yang dari transistor ini. Seperti ini, ini adalah input yang negatif. Kemudian yang tengah ini adalah kolektornya. Masuk ke kaki primer dari trafo. Kemudian yang di sini ini adalah kaki basis, masuk ke kaki sekunder dari trafo. Dan ini ini adalah resistor ini Menyambung ke arah kaki sekundernya Dan kaki feedback ini saya jadikan untuk output daya 220 volt yang bisa menyalakan lampu dan sebagainya Jadi ini nantinya sangat bermanfaat ketika mati lampu ya teman-teman Seperti itu Setelah seperti ini langsung saja kita persiapkan stop kontaknya Di sini kan ada dua baut ya teman-teman antara tembaga yang kanan dan juga tembaga yang kiri kita sambung dari kabel yang ini ini adalah output dari yang feedback yang merah ini adalah yang positif, yang hitam adalah yang negatif tetapi ini bisa dibolak balik, terserah saja langsung saja kita sambung terlebih dahulu Seperti ini, dan untuk, untuk trafonya saya tempatkan di sebelah sini saja. Setelah itu, ini tinggal kita pasang, ya teman-teman. Di sini kita beri lubang satu buah, kemudian langsung saja kita tancapkan sebelum ini mengering. dan di sebelahnya juga kita beri lubang setelah seperti ini tinggal kita tutup saja dan setelah semua proses tadi hasilnya kurang lebih seperti ini ini sudah jadi stop kontak yang sangat canggih ya teman-teman dan ini tanpa kabel Mantap Ini bisa dibawa kemana-mana Apalagi ini bisa sangat bermanfaat ketika listrik padam Dan ketika listrik padam Kalian masih bisa menyalakan lampu 220 volt seperti ini Dan ini mantap Mungkin ini bisa jadi sebuah inspirasi usaha Ataupun usaha sampingan untuk kawan-kawan yang ada di rumah Oke langsung saja kita tes apakah alat yang kita buat dalam video kali ini Berhasil atau tidak Dan hasilnya seperti ini di sini untuk dayanya kita menggunakan tegangan 37 volt dari baterai cas seperti ini. Jika baterainya habis, nanti bisa kalian cas dengan menggunakan cas eksternal ya, teman-teman. Baterainya kita tancapkan di sebelah sini. Di sini sudah saya sediakan double tip agar baterainya lengket dan lebih rapi. Dan tinggal kita satukan kabelnya satu persatu. Ini adalah kegunaan mengapa saya tadi menggunakan kabel jumper. Agar lebih mudah dan tentunya lebih rapi. Di sini lampunya lampu LED indikator 220 voltnya belum menyala ya teman-teman. Dan ketika saya sambung hasilnya seperti ini menyala mantap ya teman-teman. Oke langsung saja kita tes apakah ini berhasil menyalakan lampu 220 volt atau tidak. Di sini ada lampu LED 220 volt dengan 20 watt seperti ini ya, teman-teman. Oke, saya gunakan alat seperti ini. Fitting lampu yang langsung dicolokkan agar lebih mudah. Dan hasilnya seperti ini. Mantap. Ini bisa menyalakan lampu 220 volt hanya dengan baterai cas seperti ini ya, teman-teman. Dan ini berhasil. Mantap coba kita tes untuk menyalakan lampu 15W ini dengan tegangan 220 volt juga ini bukan lampu emergency ya teman-teman dan hasilnya seperti ini oke mantap ini menyala ya teman-teman jadi kita bisa menyalakan lampu 220 volt seperti ini dan ini sangat bermanfaat ketika listrik padam berhasil. Jika kalian suka video-video dari Inspirasi Usaha, kalian bisa klik tombol like yang ada di bawah. Dan jangan lupa juga tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan video-video menarik dan terbaru dari Inspirasi Usaha yang lainnya. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton. See you next video. Oh iya teman-teman, setelah saya tes, ini lampunya bertahan kurang lebih sekitar 3 jam hanya dengan menggunakan baterai cas seperti ini. Dan ini mantap. Ini sudah mulai redup, tetapi ini masih menyala. Berhasil.